Halo semuanya. Kemarin saya melihat beberapa komentar dari teman-teman. Ada yang minta dibuatin tutorialnya. Bagaimana sih caranya pasang wallpaper di smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia Revamp. Jadi di buat teman-teman yang belum tahu di game Roblox Car Driving Indonesia Revamp itu dia ada sistem HP ya atau smartphone dan itu bisa kita ubah wallpapernya di smartphone tersebut. Nah buat teman-teman yang belum tahu, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip skip ya. Oke jadi pertama kita masuk ke create ya kalian masuk ke Roblox selalu ke create. Oke setelah teman-teman masuk ke create nanti teman-teman melihat ada beberapa tabs di sini ada My Creation, Group Creation, Library, Developer Exchange dan Premium payouts. Teman-teman masuk ke Library dulu. Nah di sini teman-teman cari ya di sebelah kiri sini ada beberapa nih ya ada model decals audio video mesh plugins dan teman-teman masuk ke decals karena decals ini dia ada banyak uh, gambar yang bisa teman-teman pasang di wallpaper di smartphone yang di smartphone kalian lah. Nah ini contohnya kita beberapa contoh ya di sini ada banyak sih teman-teman silakan mau pilih yang mana. Oke kita pilih beluga ini ya gambar kucing ini kita klik. Nah setelah uh, masuk ke sini teman-teman coba lihat di atas itu kan ada URL ya ada link Nah teman-teman klik pastiin teman-teman copy angka ini Jadi setelah uh, kali, kata library ada garis miring itu ada angka teman-teman Teman-teman blok angkanya ya semuanya ya dari uh, garis miring sampai garis miring lagi kalian blok terus kalian klik kanan salin atau Control C kalau di Windows ya kalau di Apple atau iMac apa ya option C ya kalau nggak salah uh, kalian teman-teman uh, copy kemudian teman-teman masuk ke gamenya Oke, okay, nah kita sudah berada di dalam gamenya. Setelah kalian copy tadi, kalian buka langsung ya langsung buka smartphone kalian di game Car Driving Indonesia Revamp ini. Kalian pergi ke setting, kemudian kalian pergi ke background. Nah di sini kalian uh, tempel ya di sini dengan cara menekan tombol Control V kalau di uh, Apple atau kalian pakai iMac macOS ya itu uh, option V ya. Ini karena saya pakai Windows, jadi control V. Nah, setelah terisi, kita apply dan udah deh. Nanti, wallpaper dari smartphone kalian itu akan ganti itu, ganti gambar kucing tadi. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Dan ya, silahkan kalian coba sendiri ya. Silahkan kalian bereksperimen sendiri. Nanti, kalau teman-teman kesulitan, gak paham, kalian bisa langsung komentar di bawah. Nanti, biar saya bantu uh, jelasin biar bisa oke okay? sampai jumpa